Bahagia dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan dan selalu dilancarkan. Amin. Menemani santai pagi kalian saat ini tentunya akan menyuguhkan informasi terbaru dan kabar gembira dari Lesti dan Rizky Bilar. Di kabar pertama, kita awali dengan kabar spesial yang membahagiakan cidukan vitamin semalam Saat ada tamu spesial, Bang Riko Park, teman akrabnya Papa Bilar Ini datang bersilaturahmi, jengukin Abang Fati Dan tentunya salfok dengan BBL yang digendong. Dan tentunya, persahabat ya, kebahagiaan pun kita dapatkan saat melihat Abang L, ini bahagia, tersenyum, ketawa, Masya Allah banget ya, Abang L nggak rewel, nggak nangis, Masya Allah, dan kita lihat juga ada Papa B, ceritanya ini pada ngasuh Abang L ya semalam, sehat-sehat terus untuk kalian semua, mudah-mudahan kebahagiaan selalu menyelimuti kalian juga, amin. Kemudian bersama di Simang juga diunggahan IGN-nya Marwah FC, semalam juga persamaannya rutinitas di malam selasa Papa B main sepak bola plus kajian bareng tim Marwah FC ya. Kebahagiaan pun kita dapatkan dengan melihat Papa Bilar main bola plus kajian. Mudah-mudahan selalu konsisten, mudah-mudahan Papa B selalu menjadi orang baik, selalu menjadi contoh baik ya untuk banyak orang. Kita semakin kagum dan bangga Papa Bilar dikelilingi oleh orang-orang yang sangat baik Dan kita lihat juga persahabatnya. Di sisi lain ada juga vitamin yang sangat membahagiakan. Bunda Lesti sebagai ketua umum Toba Boys Badminton Club Semalam berolahraga ya Masya Allah Bunda Lesti juga nih tentunya nggak kalah semangatnya dengan Papa Bilar yang terus berolahraga insya Allah banget ya pokoknya kagum dengan pandanya Abang El Sehat-sehat terus untuk kalian berdua Semoga Lesnar rumah tangganya langgeng dan dijaga dari orang-orang yang tidak baik Kemudian juga persahabat ya ternyata Papa Bilar setelah main sepak bola bareng tim Marwah Langsung nyusul, Bunda Lesti, ke lapangan badminton. Nggak ada capeknya nih dari Papa Bilar. Luar biasa, idola kesayangan kita semangatnya tak kenal lelah dari abis main bola langsung main tepok bulu nih. Persahabat ya, demi tentunya menjemput sang istri tercinta. Masya Allah, Papa bisa sweet banget ya. Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu menyuguhkan. Kejutan-kejutan yang sangat bahagia untuk kita semuanya Mom ini pun diunggah kembali oleh akun Alwan 3720 Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan So papa papap habis main bola Susulin istri tercinta main tepuk bulu Ini keren banget ya Nggak kenal capek nih papa bilar Habis lari-larian main sepak bola Langsung aja main tepuk bulu Ini keren banget Kemudian juga persahabat ya di simak Bang Min akan menginfokan kembali mengenai polling online The Mouse Carming Male Celebrities 2022 di pagi hari ini. Terus semangat untuk warga Konoha dukung Rizky Bilar karena Papa Bilar masih berada di nomor 2 dengan voting 34% setara dengan 10.709 votes. Di nomor pertama masih Rangga Anzob dengan voting 11.636 votes. Yuk semangat terus warga Konoha support dan dukung yang terbaik untuk Rizky Bilar mudah-mudahan menjadi pemenang Masker Mingguan Selebritis 2022. Dan selanjutnya juga kita mendapatkan kabar gembira ini resmi langsung dari SCTV. Semalam mengunggah sebuah postingan info mengenai acara ajang Infotainment Award 2022 yang akan diselenggarakan di SCTV sebentar lagi. Dan yang membuat kita bahagia dan gembiranya, ada pasangan Lesti Bilar yang akan tampil di acara tersebut. Kita simak di kalimat caption yang dituliskan oleh SCTV. Penuh bintang dan kejutan, Infotainment World 2022. Wow, penuh bintang dan kejutan persahabat. Bismillah ya, mudah-mudahan selain tampil, Leslar juga bisa membawa piala penghargaan di ajang infotainment award 2022 Di kolom komentar pun tentunya banyak sekali ya tanggapan hingga respon yang diberikan Banyak tanggapan untuk Lesti dan Rizky Bilar Kita lihat persahabat dari l 2 situ mengatakan bismillah leslar, masya Allah banget ya dukungan untuk leslar luar biasa kita simak juga dari abang underscore l mengatakan leslar kesayanganku, the best banget tuh masya Allah, nama leslar tentunya ramai di kolom komentar di unggahan SCTV. dan untuk yang bertanya kapan sih min tayang acara infotainment world 2022 kita simak juga persahabat ya jadwal tayang Acara Infotainment World 2022 Kali ini langsung dari L2W yang menginfokan Infotainment World 2022 itu akan diselenggarakan hari Kamis Tanggal 29 September pukul 21.00 waktu Indonesia Barat Nih dicatat Jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan Besok lusa para sahabat, ya Akan ada kejutan Spesial di malam Jumat hari Kamis tanggal 29 September pukul 21.00 waktu Indonesia Barat Leslar akan tampil di atas panggung SCTV untuk memeriahkan acara Infotainment World 2022 Semoga Leslar selalu menampilkan penampilan terbaik dan bismillah semoga ada rezeki bisa membawa pulang Piala Penghargaan Kita masih menunggu cidukan terbaru hingga kabar baik berikutnya